murid right, guys welcome back balik lagi bersama gue si jamet guys kali ini Gua mau main di wear waste gold gold gold gold gold modal 200 ribu jadi apa kira-kira cok oh, udah tambah banyak bacot manual seperti biasa santuy kocok kocok yuk yuk yuk yuk yuk dor mampus lu ya ah, ah, tadi turun berapa cok? udah lamaan. coba turbo 50 deh Coba keajo, langsung dikasih. <laughs> yo bisa yuk, yuk coba coba. Kalau nggak ini diga, dikasih will gua sentak. Kalau ini nggak dikasih will gua sentak. Gua sentak mampus, tangan gua wangi. <laughs> dikasih sopin lagi gitu. toh. Tangan gua wangi, gua sentak mampus kali lima depan. Nah depan sini nih, yuk yuk bisa yuk. Yuk depan as Ayo dong ayo dong Ayo depan as Yuk nah. udah, udah udah udah Udah udah Ini gue tinggal diam Tinggal cari mega Sensa Nice Super G Udah guys ya Udah udah udah udah Yuk kasih profit Udah pasti profit sini guys ya Kalau Will udah enak kayak gitu Udah ada Will 352 3 5 2 Sparish lagi Udah Gue tinggal cari Dong ngel kayak gitu kan guys super di nice sekilan banyak lagi aduh profit gue yakin ini ini ini langsung gue cabut sih cow ayo tampil lagi spin bintang bintang kecil di langit yang memiru pam pam aduh wet wet wet kasih gak apa apa gak apa apa bisa sekian tujuh gak apa-apa ya mungkin jalanlah cow Ayo, ini gue tinggal naik senca Tadi udah ada, nih gue belum. Nescen naik doang, meja. senca belum dikasih, oke senca dong. Ayo dong, bisa dong. Ah, lagi sekali sih, ya. do, do, do, do, da, da, udah, udah, da, da, da, kepala da, do, depan sini nih da, kita kepala bapak-bapak depan sini udah gua mau nikmatin dia gacor. Ini gua mau nikmatin guys ya. Nah, kalau kalian pengen tahu gue main di mana, gua main di Bonanja 138 guys ya. Aduh. Ini gue tinggal tinggal Mega Senta. Seperti Naisa. Udah guys, tinggal gitu-gitu doang bayangin Wil will Wil 5 will 2 itu sebenarnya terus di bawah ada will 2 ini tinggal nyari ini bapak-bapak yang lagi ngerokok depan sini wah pecah sih aduh habis itu <ini> godana ah <tuh> nah kasih tahu ke kalian di bonanya 138 itu lagi ada yang namanya instant rem deposit gitu ya. buat new member old member buat new member kalian minimal depo 10.000 dapat 10.000 lagi Nah kalau kalian depo 50 dapat 25 itu buat new member buat old membernya kalian cukup depo 50 dapat 20.000 caranya gimana caranya kalian tinggal pakai kode referral dua Rizal hijai itu mode wajib sih ya Ntar gua taruh link di deskripsi Kalian tinggal join aja di komunitas jamet Ntar tanya-tanya langsung di situ, Tanya-tanya gua juga ikut jawab Nah kayaknya abis ini gua udahan Thank you buat semuanya Jangan lupa like, share, komen, subscribe guys ya Komen-komen di bawah kalian mau request pola Request apapun silahkan komen aja di bawah Bang request pola, request game Silahkan typing taping aja ntar gua mainin pola kalian Game kalian kalian ragu silakan karena abis ini gua udah karena udah profit banyak banget udah gua bilang ini tinggal sensa neng nah, eh, sensa belum dikasih gisa gitu, ya. tapi gak apa apa tergak coba profit banyak cok tuh ini modal gua gitu, ya modal gua utuh malah profit ke tribu. ini yang di dalam ini dari tadi sensa naise eh, aja nggak ada naise super big ini keuntungan gua cok Ah. <laughs> udah habis ini godaan gue red. Aduh. Udah, udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, Thank you guys ya buat semuanya. See you next time di video selanjutnya. Bye bye.